jika pergerakan emas masih bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1795,53 sampai 1790, maka tunggu kemunculan bentuk pola candles bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1808.44. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.790,86 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.783,32. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.